A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wa illa billah amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kasih sayangnya. Sang Maha Pemberi Petunjuk yang mengetahui segala isi hati manusia. Uh, puji syukur kita haturan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau yang keutamaannya telah tersebar di kalangan para makhluk teman-teman sekalian telah kita ketahui telah datang kepada kita bulan yang istimewa yang akan yang hari-harinya akan kita lalui setidaknya 29 hari atau 30 hari telah kita ketahui telah datang kepada kita bulan istimewa nan agung yang hendak menaungi kita semua uh, pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbesar pahala dan melipat gandakan pemberian saat-saat dimana Allah akan membuka pintu-pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang menginginkannya ialah bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Quran surah Al Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrur ramadana alladzi unzila fihil qur'anu hudal lin nasi wa baynatin minalhuda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Fathul Syahidahmi kumusyah Yasum maka jika kamu berada di bulan itu hendaklah kamu berpuasa pada bulan itu dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Quran surat Al Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya, Iyyuhalladi Kama min qabrikum, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman sekalian, sebag sebagian manusia ada yang menanti-nantikan kedatangan bulan Ramadan mereka menunggu dari tahun ke tahun agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan tapi sebagian manusia pula ada yang biasa-biasa saja dengan kedatangan bulan Ramadan ini tidak ada yang dinanti-nanti mereka menganggap kalau hari-hari di bulan Ramadan sama seperti hari-hari yang lainnya, mereka menganggap kalau bulan Ramadan seperti, sama seperti bulan-bulan yang lainnya mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain mereka juga nggak merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang beriman ketika datang ketika datangnya bulan Ramadan. Maka benarlah firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah apakah sama antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dan teman-teman sekalian, Sebenarnya apakah yang ditunggu-tunggu dari bulan Ramadan ini Ada apa dengan bulan Ramadan ini Apa yang membuat mereka begitu antusias dengan bulan Ramadan Apa yang membuat mereka begitu cinta dan merindukan bulan Ramadan Mungkin sebagian dari kita pengen mempunyai hati-hati Mempunyai hati seperti orang-orang sholay tersebut Yang menginginkan kebaikan-kebaikan namun kita tidak tahu cara mendapatkannya bagaimana Dan teman-teman uh, Kita juga tidak mau Kalau bulan Ramadan ini Kita isi seperti bulan-bulan yang lainnya Hanya kita tidak tahu tentang bulan Ramadan ini Dan kita pun tidak ingin Kalau bulan Ramadan ini kita, Pahala kita berkurang Karena hanya kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan sungguh kita pasti bakal sedih dan menyesal kalau-kalau kita sudah mengetahui kebaikan tentang bulan Ramadan, tapi Ramadan baru saja pergi dari kita. Yang kita semua nggak tahu, apakah ada kesempatan lagi dan waktu lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang? Belum tentu ya, sahabat, karena bisa, bisa saja usia ini mengakhiri hidup kita. Sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang Dan alangkah ruginya seorang jika uh, mengisi hari-hari Ramadannya dengan hal-hal yang sia-sia uh, Mereka tidak banyak melakukan amal soleh uh, Mereka juga hanya mengisi hari Ramadannya dengan menahan rasa haus dan lapar saja Tidak mendapatkan pahala apa-apa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda Awragi ma'angfu rajulin dakhala alaihi ramadhan Sumang salafah qabla ayyabfirullah Artinya Dan sungguh Sangat rugi seseorang yang Apabila datang ramadhan Hingga ramadhan berlalu Sebelum dosanya diampuni Hadis riwayat al Teman-teman sekalian Banyak sekali Banyak sekali Keutamaan dan kebaikan yang ada di yang ada pada bulan Ramadhan, yang pertama ialah pahala tanpa batas. Uh, sudah kita ketahui bahwa ke, di bulan Ramadhan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan akan pahalanya akan, dilip, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam sebuah hadis kutsi Sesungguhnya amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan aku aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh lain yang kita kerjakan ketika bulan Ramadan selain puasa yang mana kita kerjakan yang mana kita kerjakan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Namun Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah sendiri yang akan membalasnya dengan bilangan tertentu. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan pasti pahalanya sangat banyak. Yang kedua, ialah bulan penuh ampunan dan terhapusnya dosa. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka itu bisa menjadi sebab terampunnya dosa kita dan terhapusnya kesalahan kita. Allah Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW pernah bersabda Man soma Ramadan Imanan wahtisaban Gufirullahumatakoddamamidzambi Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan iman dan mengharap pahala Maka akan terhapus dosanya yang telah lalu Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang ketiga Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup Pintu-pintu surga dibuka Karena banyaknya Banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh oleh orang-orang beriman ketika bulan Ramadhan juga menjadi, seb, menjadi sebab uh, banyaknya pahala dan ampunan itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita untuk selalu men, untuk melakukan ketaatan kepada Allah yang menjadi sebab kita masuk surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala dan tertutupnya pintu neraka karena sedikitnya dosa atau maksiat yang dilakukan oleh orang-orang beriman dan pada hakikatnya kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan pasti tidak, akan. tidak akan bisa dan yang terakhir adalah adanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan terdapat bulan terdapat mal, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan nah teman-teman itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan Mari kita sama-sama untuk meningkatkan amal soleh kita di bulan Ramadan. Banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan, salah satunya adalah bersedekah. Bisa bersedekah kepada fakir, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, kepada saudara, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan adalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya sangat dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadhan Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih lebih dermawan ketika bulan Ramadhan saat Jibril menemui saat beliau menemui, menemui, menemui Jibril. Jibril selalu datang di malam hari untuk mengajarkan Al-Qur'an untuk mengajarkan Al-Qur'an dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan angin yang berhembus hadis riwayat Bukhari nomor 6. Nah, kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di bulan Ramadan kita bisa berbagi, berbagi, berbagi sesuatu. Kita bisa berbagi ilmu kita bisa berbagi makanan dan hal-hal yang lain yang bermanfaat semoga amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang dan semoga kultum yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua uh, kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kesalahan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.